Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Anggol seduruh-sedur wilayah Indramayu nah, Kembali lagi ke channel Kanda Bengi Cerita kisah Atau cerita mistis yang dialami Yang akan Diceritakan oleh narasumber kita Berbagi cerita mistis ya, Dengan Pak Wayu ya pak Pak ya. Wayu oh, Uh, punya cerita misi sama bayuk yo ari cistamistisma ake yeah. ya. berarti neng umay kita deweka ya wis kaya kaya ki akeh misti konon ga mm, berarti mm. ora adu adu neng neng di mingku umay dewek mm. begus akeh cerita misti seya moya oh, iya ya. oh, itu ya sehari ngomong omah kun sindang goni bengen kan kita koles tuku yeah. Pengen ngege, ya pekas bekas kandang jaran dari mana? Hmm, rawa-rawa, pengen ngege. Sedurungnya itu tanah kuniku, kandang jaran. Iya, iya, mm -mm, ya, dari yeah. Bong Mongong, dari Bong bengeniku ngege. Non, berarti gini, orang Bapak diceritakan sama saya, saring berbagi. Maksudnya ngalamin cerita mistis, ngege. Nih, bengi channel kursus Sambo, cerita mistis. Sini dirasakna atau di anggap Angga bapaknya diceritakan Apa sih pernah dirasakna Ini ngomongnya dewek ya, berarti bapaknya ya iya. asli Tadi gitu. kita ya kanan kiri kan Umah kosong kabe hmm. Orang tinggoni, pada langka maning. Jadi ya, Umah mah masih hmm. Tapi ya pun Anggar kadang ya orang galdina sih hmm. Kadang sewaktu-waktu baik Kayak suara yang belum berang. Konon, kak, berarti posisi kiwe tengen karang apa pria, ya Yang Ya nih, oh my, kita kan kering tengeng. Oh. Kiwe tengen, kosong banget Oh, berarti wes langka sengengan goni, konon, yeah. kak. iya, iya. Berarti di, kadang ya, jambu krumbrang, bu kucing, bu apa, tapi hmm. ya sering, konon, kak, sama yeah. suara apa. Kadang kau ya nangis, konon, kak, jambu. Kecara naik tangga atau apa, ya. atau apa, tapi kadang ya yang rumah pun. Oh, hmm. Tapi sampai ganggu beli Pak, maksudnya? Jangan ya, ganggu mah beli, hmm. mungkin kadang cari nyobong aja redulan kak, kadang kayak tika Tony mungkin kenalan konon kak. Mungkin cari pasane ya, pungo. Uh, berarti sing-sing kono, sing tempatnya mah mungkin hanya suara-suara. Sengatika -suara. hmm. so, na wong dolan, hmm. kadang kan nyesing lagi jauh. Nengoma, kakak kadang coy so anak Wongkaton buka cilik, kadang coy so anak katon apa puteh, kelayap, non. Tapi bawa sendiri, maksudnya perandeleng nggak? Ya hari selama kian kita yeah. nenggoni mah, ya turung mengenai suara-suara mah kadang ya, jam biasanya jam lurung bengi, apa jam setengah telu, hari tangi, biasa kan hari... Turut tangguh yo, konon nggak kadang kadang perumus. Berarti nih, nggak sepiring tahun genai nih konon. Iya, tapi genai kononnya kurang luwes sih, sepuluh lus tahun. Heeh. sesuai itu ya pak. Selawas lah mancingnya ya pak. Lawas mancingnya mah. Kali uang sing dolar niki, sing selainnya mau berarti sindikato ini buat cilik ya Heeh. Anak layar putih, anak Sajjan yang maning di bawah Ya ora cari pun baik oh, lamunan hmm. Ya Mungkin tapi kan karena pengen cari karang pun kan karang ora pernah tinggoni ya, Dine. Dineka, ya. ini. Ini kayak. Maksudnya nggak apa karang mati ya Mbak ya? ya? Iya. Karang hmm. kiri ke selawas ya harus golongan belum puluh tahun loh ora tinggoni tapi umat mah sih umat kuno zaman pengen. Ya emang maksudnya ya umat ini sudah tahunan apa ya, ya? Iya rumah baik, lamun baik gak, kan anak Iya nah, ya. ya. iya. Berarti iya. rum ya, tanduran tanduran kayak ririan anak ular nih, ya penewa urat diurus sekarang itu tapi maksudnya kan posisi di, anak tengah desa apa yang ujung desa ya anak itu. tengah desa Masa kan anak tengah desa tapi si jiwa tengahnya itu si jiwa tengahnya karang, -karang, karang, karang kosong, karang -karang kosong. Iya, iya. sebelah kanan terus sebelah kiri hmm. tapi nyaman pak aman aman maksudnya? ya alhamdulillah sampai sakin aman aman baik karena kita ya belum pernah artinya yang dalam Ujungnya kayak apa sih, langsung. Hmm, cara langsung? Cara langsung. Mungkin mah kita ya kurcari uang kanda-kanda baik, konon ya. Ya, randevu kira-kanda pengirah. Konon, mah nuhun ya. Ya, jadi hmm. berbagi pengalaman mistis cerita Ya, tujuan ini sebrev CJ apa ya maksudnya, mas? Lamun Ibaratnya kita, Umar, U Sabay, ibaratnya guru di ya Iya, ya sejati kan maksudnya kalau Umar di malam ngapain? Kan, pasti Ana sing gendai, orang punya. Iku makhluk, makhluk halus, mbung makhluk halus, kan? Iya, iya, semacam ular, iya, iya. Bagaimana yang bonus sih? Anggur para dulur-dulur ya. Iya, mm -hmm. Umar, geng apa? Maning, geng, per tahunan, puluh tahun orang. Hari sing ditinggal, daus tahun, rong tahun, gue orang pernah di... Artinya, udah pernah dibersih ya, apa? Mo. Kan pasti, wa, ya. Artinya, mengenai dunia, kan, makhluk ion, ya, kuragun menungsa oh. sebenarnya, dari nasi wong percaya, kan? Mononnya ka. ya, berarti asli, asli, mah dulu, kan? Ya, gue masih mau bermain, gue sudah langsung bermain, ya. Mau main yang gini, wes, walulah setahun. heeh, nah, nah. gitu, iya. kena. Kita mahas ya. hmm, gini, ke parlemen, lampir, kita mah. Hmm. Ambil lagi Gunung Kidul Gunung Kidul. Wis ketemu garma lampir ya, Mang? Ya garma lampir mah wis ketemu pirang-pirang ki, lampir mah. Iya. Yo blas ketemu ora sakjane diceritakake, Mang, anggo bader-bader dulur ning iki. Ana bengi channel ki ora, Pak? Heeh, ora yen engko ana apa mending sing park segarar, segarar sing anu manjing e kidul, segarar kidul kan gone. Arep hmm. ning gone bangsa Mekonon sing akeh, ngono tapi kan maksudnya karimah lampir itu emang mitos apa maksudnya emang anak cerita ya bengen itu bapak Ya jari mah umum bentuknya kan orang kaya sakit artinya anak sakit kan harus dipilmahkan oh berarti cerita, mak, perwujudan anak, maksudnya iya, kan harus dipilmahkan iya sih iya, kalau bakal yang bengen daerah pun itu kan ya memang tapi kan bengen kan kerajaannya mataram orang hmm. tapi ya orang wujudnya maklampir mengkonon hmm. artinya kan anak cerita kan kan anak mataram ya kan oh. di film kan orang jadi ya kayak kayak benar, tapi kan berarti maksudnya ini, ya warga Gunungkidul meyakini anak mak lampir Iya ya artinya kan bukan kayak mak lampir jenis pun ya, oh, iya. tapi mungkin bengenki anak sing wong artinya uongki kan gulek ngilmu zaman iya. bengenki, anak sing, mm, ana sing ilmu bener anak sing ilmu jahat, konon oh. mungkin mungkin kan dari nekisai, kan kisah itu kan Nah, yang film tau lah, malam per, itu kan ngomongin ngomong ayu, oh. ayu terus di kapak. Nanti no, kan dendam artinya yeah, kayak yeah, yeah. tadi nembak ilmu nih, taruh setan. Konon kan, hmm. artinya jadi balik mani ya. Jadi orang baik yang tersakiti, konon nah, ya, sih, cari nih zaman sakin mengkonon konon ya. Iya, iya, iya. cari zaman skin? Kah, si pihak pil, apa-apa oh. konon, kan, dari bahasa sakit nih, iya mong zaman berarti mana kan durung. iya maksudnya maka batu-batu derma iya dulur derma iya oh, ternyata malam diriku perwujudannya bukan kayak yang sekarang ya pak ya? bukan, sakin kan karena untuk film, film ya kapan, bayi, Film kepentingan film sejak kan kayak nah, nenek tua ya maksudnya iya. berarti asli ayu kan pak? asli ini mah bengenya ayu hmm. tapi karena setelah berguru ilmu, ilmu kan sing manjing yang raganya kan duduk anda sih menggali lah, Anda masuk iya Konon cari nih pak, sastra. Jadi sengawi cilik kita sampaikan lebih buruk yang mak lampiri kau ayu bengene. Hmm, ayu memang cari bengene kau. Ya mungkin karena nang disodakin neng lu film kolosal kan? Iya. Tidak ada malampirin nene suaraan orang. Karena ikan kan ngomong kan martine mengkonon, tapi hmm. nek sejarah asli nih mah memang zaman dulu itu kan Mataram memangku. Yeah. Mataram ini kan Jogja asli nih. Tapi ini kan, cari hmm. sing apa, jarak malampir kan mungkin apa, nik, air terjunnya tuh, perlu, pertapa nih, kono, air terjun sini nih, sing, jadi kari penuh, paru sate, kalo jadi paru sate, kalo mah air terjunnya malampir sih, kamu hmm. kita hitam, kainan iya, ya, iya, ya iya, tari mengkononan, hmm. tapi sing jelas sih, kan, Mak rampir sih, kan, aneh, nggak untung merapi, kalo nih, koma, cari sing, kasarannya ya, yang goni, kalo. Yang Bu yang makanya yang meratihku, yang kan yang meratihku, ini meratihku, kan meratihku, memang bener yang meratihku, kan yang Belanda yang pengen yang ke Mataram kerajaan Mataram meratihku, yang meratihku, yang meratihku, yang meratihku, yang meratihku, yang meratihku, yang meratihku, ya jadi anuman mana ya tambah ya maksudnya kita sekian orang singgau cilik di di pythonrona malam tadi bu sebagai nenek tua orang sing iya. suare baik suare bayi gora kok singgah remakan ternyata pun bereni, perempuan perempuan anu ya perempuan muda ayo yeah. entah kenapa mungkin karena nesakin kan zaman saking kan cari bahasa nih cinta di posting yeah. uh. apa apa konon akhirnya dewasa sakit hati melayu neng Hutan kan cuma, namun secara film, anak asli, anak bisnis, kayak mukanya mukanya nah, langsung, tapi kan ya filmnya kan cuma hmm. maklampir uang dua orang ya, langka ya, ana sebenarnya maunya kan ceritanya, nih, sing diurus kok awal mah memang anak ceritanya mah mungkin nih, sakit kan, nih, kan, -e, ya wis mengkonon lah, makanya sing, ya, nih, anu nih, uang kan, artinya ya, ya, uang mengkonon pun, maklampir dia makanya cerita asli, ne, sing dari awalnya, orang terlalu di... Orang terlalu di apa kata naken nontonan dari 10 itu mungkin menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, menteramayu, runtut cerita. Masih-masih masih sering balik pak pak. <tuh> Pulang kampung ya, Pulang mudik ke kampung. Ya. ya dari maklum hmm. ya, aku <coughs> dulu dulu gua kesimpulannya sih siapa ya, setiap ya. apa karang hmm. atau rumah, kalau pun orang ya iya, dikena, orang dikenai pasti akan singar hmm. ya Cuman ya, bagaimana ini kita orang percaya dipercaya percaya, cuman makhluk makhluknya pasti aneh orang pak. Iya. Nah, makhluk itu sih allah itu orang mau menungsa. Anak, tapi itu ya balik mau neng kita artinya anak sing ya yakin anak mengkonon artinya ke anak sing beli itu tergantung pemirsa konon hmm. kan? kan ya tapi nek menurut pengalaman saya yang boh itu benar atau tidak ya. itu kan neng ngomaki kadang ya mengkonon anu, jadi proses jenrasakan ya mungkin nih obat ya cuman orang sing dikatakan kayak nih Iya, training box ini gue mah masih mau. mau, mau. Iya, training box saya kan ada rasa berbeda kan? Maksudnya, gak apa iya, iya, Mungkin, kan, kan, lamun iya, kita hawe yang singgup juga. Iya, oke, oke. Ini apa? Cari uang ini, nah, mumpung kok artinya bisa jen aura nih. Cari bahasa bahasa, kan ka? bahasa, bahasa apa oh, aura misi, ki? Kankah? Bisa mistis misti segi aura nih. Gitu, jen ketika kita mancing rumah cari singa, nah, mau konon aneh, konon iku sejen. Ya ya. itu tergantung lagi itu sih neng pada diri kita masing-masing kepentingan -masing. kita kok ya sing, kan, ya, sing pare karo Gusti Allah, sing percaya karo Gusti Allah wong kabeh kuwi sing Gusti Allah orang tadi bali neng kabeh neng Gusti Allah. Ngono. Padha lagi sama sang pencipta. Iya. Nah, so, no. Ya mau ngara nih mau kandang bengiur artinya, kan? artinya, ya, kanda bengi, apa, iya iya artinya kandang bengiur iya iya iya maksudnya. jadi kan merugih ya. kita sembalinan itu kaget ya kan ternyata malam itu malam itu malam itu iya iya sebenarnya artinya malam itu artinya dulu itu 30 tahun kita sampai baru malam itu malam itu malam itu maksudnya iya iya dalam arti apa ya malam itu lah itu artinya diruntut dari awal seperti itu Anjing mengenakan yang di dalam film dalam ceritanya menurut saya apakah si anjing akan mengerti ga teknologi apa siapa orangnya mon setelah ya sedikit pengetahuan apabila ada yang lebih tahu lagi ya silakan ya jadi kinma ya. ya pengalaman hmm. yang dialami atau yang pernah diceritakan dari narasumber ini, dari Pak kawayu maksudnya kan mungkin maksudnya saya jenai, anasin lengkap, hmm. anasin luhi apa, bukan hmm. dikoreksi cuman kini mah apa yang dialami dikaya apa ya, hmm. maksudnya kan nah, ini berbagai cerita nih, kene orang iya, iya kumah bokat nih mengkarenakan, oh jisala makanya, apa? Ya, kini mah hanya karena yang kita yang, hmm. yang, yang apa ya, yang ada pernah dengar atau apa orang iya sedangkan kalau dikoreksi misalkan yang koreksi, yang salah, koreksi, ya, apa? ada yang salah apa dikoreksi ya, kalau tidak ada yang salah berarti masih akeh oh, pakai cerita mistis apa maksudnya? ya, ya akeh mah beli ya hmm, anak konon lah hati. ya kok jalan maning ya bayu, ya, ya. kok kita cerita maning balik maning ada banget mani channel loh orang. Ya, ya, channel om. iya, batur mengobat dulu dulu balik maning kita, due bungsi allah ya Maya, hmm. apapun hmm. dia Maya. sebenarnya simpelnya mungkin logika ya, rumah atau karang selawas sudah genai pasti digenai mau <tid> sejen entah itu malu halus atau sembangsa ular atau apa yeah. ya pak? cuma yang saya pada luwak ya pak? iya, mana luwak pandan nih? ya iya. teman-teman kita berburu luwak di ngomo ya? iya. Mm, iya. nah, iya. nah iya. Tengiteng Tengiteng. ya tinggal nginungin, iya ya. semua orang nginungin, untung nginungin. apa ah, gendang goreng kan di kau? tiga gorengan gendang ini. buatannya mas Yakub, siap Yakub, gendang goreng Ya, habis kita tutup dikit ya. Anggono, buat anggono selanjutnya ya, pokoknya cerita ya, manis. kita itu masalah nih, gunung itu iya. Oh, kenapa? Kenaibis di ya, Pak? Hmm. Ya, engkau dulu, duluan, engkau dulu. gunung itu jadi semakin tertarik saya untuk pembicaraan ya, ini. pak iya, Ya, wis pokoknya bayang gitu, suruh K P.